Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Pineska Official. Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik monster lagi guys ya. Nah, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke, lanjut ke operasi yang kedua. Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Eh keempat Oke mas ojo mas Apa-apa Liru Oke okay, lanjut ke riset yang kelima Oke okay, lanjut ke riset yang keenam Sayang kau oke lanjut ke preset yang ke oke lanjut ke preset yang ke 8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 Oke, lanjut ke preset yang ke-15. Oke, lanjut ke preset yang ke-16. Sashimo, sashitel, sashiper, sashimi. Aku lebih suka... Sakinah mau ada waroma bersamamu. Jiat <tuk> serpet. Yes, Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17.